Halo halo bosku. Nah, kembali lagi nih guys ya. Kita masih di kita masih main di Pragmatic Play ya, kan. Masih main di Sweet Monanza yang oris. Kita masih bawa modal 100.000 doang ya guys ya. Masih bawa modal receh ya. nih coy Mana tahu profit kita ya kan. Kita nggak tahu juga nih apakah profit dengan pola kita yang terbaru atau atau tidak ya guys ya. Nah, kita udah menggunakan 10 quick ya guys. Di bet 800 guys kita masih menggunakan manja-manjanya, spin-spin manjanya oke, sisa satu spin lagi guys nah, ayo, apel pecah oke, semua pecah oke guys, nah bawa persiknya pecah, pisang pecah juga cuy oke, kita naikin bednya aja cuy Bet bed, -bed 2000, 2400 aja cuy, langsung kita gaskan nih ya. gaskan turbo turbo 10 ya guys ya centang 2 Di B2.400 nah kita sabar-sabar aja putar-putar dulu sambil pan-panasin putarannya nah sudah nih ya sudah berhenti guys nah bednya ke 4800 kita gaskan uh, quick 20 ya guys ya centang dua oke nah cakep Ya yang udah bak yang datang yang baru hadir nih coy Yang baru masuk di video kita ini konten kita ini coy Silahkan ya kan nah, Untuk like komennya coy Coy, Jangan lupa sharenya juga Yang belum subscribe Ayo dong bantu-bantu support channel kita Dengan subscribe dan aktifkan to Tombol lonceng ya guys Beri akan tahu ya kan putaran info pola pola gacor atau update terbaru dari kita guys Nah itu guys fungsinya dari lonceng aktifin loncengnya guys ya Oke kita lanjutkan lagi cuy anggur pecah udah mulai berkurang ini guys saldo kita oke sisa 50. Ya. 50.000 apelnya pecah nih guys, apel pecah mulu ya kan? tanda tanda apa nih? Semoga aja ya kan kita dikasih JP, ya kan? JP tanpa bayi itu yang saya inginkan. Siapa yang nggak pengen ya kan. Dapat free spin yang dengan tapi JP, ya kan? Siapa nggak pengen cuy? Haha. Sisa satu spin dan habis ya cuy. Oke, okay. kita gaskan 30 turbo centang 2 ya guys ya. Betnya masih 1800 saya cuy masih bed ya sama oke, okay. kagak ada mau nyantol nih guys pecahannya di luar mantap semoga aja nanti dapat skater ya kan di dalam ya, pecahannya mantap juga ya kan ditambah perkaliannya itu sisa ratus ribu guys nah Mau aja dapat skater kita guys Oke okay. Aduh candy jauhnya connect itu oke okay. nah ayo Semangka pecah. Oke okay, anggur punya pecah juga lagi popersiknya Oke okay, satu lagi yuk baru kagak mau cuy payah nih skaternya lollipop empat nih payah Guys, udah lagi. juga ada Eh, eh. Intinya santai cuy. kalian kalau udah main nih, main sloter, N, main slot N yang para sloter nih yang udah rungket berkali-kali, Jangan dipaksain cuy kalau udah rungket berkali-kali ya guys ya. Mungkin itu belum hokinya. Belum hoki kalian. Di hari itu ya kalian cobain aja ya. di hari esoknya. mengetahui ya, kan malah JP deh hari jangan dipaksain main guys cuma sekedar sarana aja sih dan satu lagi kalau kalian main ya sesuaikanlah lah bet kalian dengan saldo kalian jangan main asal gas aja cuy main asal gas rungkat itu iya ya kan oke okay. candy birunya sip ini fisik hiternya nggak nungg -nung ya guys ya satu lagi ya Nah takut dari tadi cuy barukan bilang ya nggak nung nunggul-nunggul akhirnya lollipopnya empat guys Oke langsung dapat tambahan free spin lima ya guys ya oke ah itu dia tambah lagi ya kalian ya sip oke mantap nih buat persiknya oke siap nih nah kali 11 cuy dapat next nice. Oke, okay, pisang ditambah lagi, cuy. kan, ditambah lagi lima free Apa-apa, cuy. Semakin banyak ya, eh, kan? Putarannya semakin bagus. Nah, udah dua ribu aja, gitu guys. Oke, okay. kali 21 puluh cuy dapat nih selagi kita belum merasakan sensasional lagi ya belum merasakan sensasional kita oke nggak ada yang pecah Oke anggornya pecah cuy semangka oke kali 20 nya guys mantap ini guys mantap nih nah itu dia walaupun cuma 5000 kita kalikan 230 itu udah dapat mega cuy sedikit lagi cuy dapat sensasional kita sedikit lagi udah 500 aja cuy sisa sembilan spin cuy oke mantap nih 76.000 nah ayo dong lagi dong nah mantap dandy biru agak mau cuy oke pokoknya santai aja cuy sambil ngudutin lu bisa juga main ini cuy waktu-waktu senggang ya kan gabut main nah itu aja coy triknya nggak boleh ikutin juga sih triknya kalau bednya sih masing-masing nih gantung dari saldo aja oke udah habis di sini putarannya nah kita gasikan aja lagi ke 30 otomatis ya guys ya cintang satu ya guys ya di bed 1200 keturunin aja ya guys karena kita udah profit ya guys ya untuk ilin nih, gunakanlah uang kebutuhan. Eh, yang gunakanlah uang kekenakalan, guys. Jangan uang kebutuhan. Sorry ya, guys. Ya, kalau salah, salah-salah, <laughs> kata ya, kan? Maaf lah ya, kan. namanya juga manusia. oke sini. Nah, cakep. Dua skater, dua skater. Oke, pokoknya ya, pola kita ini ya gacor ya, yes, pola kita model seratus ribu up ke 500 ratus cuy. Simak aja video kita ini cuy. Kalian akan tahu polanya ya kan? Akan tahu polanya, polanya cukup simpel doang cuy. Oke cuy, sisa 10 spin lagi. Nah untuk kalian yang udah dari awal nonton sampai akhir ya guys ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang udah subscribe atau yang sudah support kita terus guys ya. Yes ya. Terima kasih banyak. Pantau terus kita guys. Mana tahu ada seputar info, pola gacor atau ya updatean-updatean terbaru dari kita ya guys ya. Pantau terus aja guys. Oke okay guys. Oke terima kasih ya guys ya Sampai jumpa See you next time Dan bye bye